Semuanya kembali bertemu pada mata kuliah statistika deskriptif, dan pada hari ini kita akan berdiskusi tentang distribusi probabilitas kontinu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah berdiskusi tentang distribusi probabilitas yang bersifat diskret. Dia dikatakan distribusi kontinu karena apa? Karena didasarkan pada variabel acak yang kita gunakan dia bersifat kontinu. Ya, jadi sama juga dengan distribusi probabilitas diskrit kemarin yaitu dia dikatakan distribusi probabilitas diskrit karena didasarkan pada variabel acaknya yang bersifat diskrit nah seperti apa yang continue itu ya jadi variabel acak yang bersifat continue itu adalah merupakan variabel acak dimana nilainya adalah merupakan hasil pengukuran dari sesuatu ya jadi hasil-hasil percobaan yang kita lakukan adalah merupakan hasil pengukuran berbeda dengan yang bersifat diskrit hasil percobaannya merupakan hasil dari perhitungan. Eh, ya, jadi yang bersifat kontinu itu misalnya kita mengukur jarak, kita mengukur berat badan atau luas, volume dan lain sebagainya. Ya, jadi dimana variabel acaknya adalah merupakan hasil pengukuran, maka distribusi probabilitasnya disebut dengan Distribusi probabilitas kontinu, kemudian distribusi probabilitas kontinu ini kita tahu bahwa ada dua bentuk, ya, ada yang namanya distribusi probabilitas seragam atau juga disebut dengan uniform probability distribution, dan yang kedua adalah distribusi probabilitas normal atau normal probability distribution. Nah, dari dua uh, jenis distribusi probabilitas kontinu ini, pada perkuliahan kita hanya fokus kepada materi tentang atau bentuk yang distribusi probabilitas normal. Karena apa? Karena inilah yang akan sering kita gunakan nanti ketika kita menerapkan statistika deskriptif ini pada mata kuliah statistika induktif atau pada mata kuliah ekonometrika serta beberapa mata kuliah lainnya jadi penegasannya adalah bahwa berbicara tentang distribusi probabilitas kontinu kita hanya fokus pada membahas tentang distribusi probabilitas normal lalu apa itu distribusi probabilitas normal Ya, jadi sebuah distribusi probabilitas normal itu tentu selalu disertai dengan kurva normal. Ya, nah, jadi berbicara tentang kurva normal, kita sudah pernah berdiskusi sebelumnya, yaitu ketika kita membentuk sebuah kurva, ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, apa karakteristik dari sebuah kurva normal itu? Ya, pada slide ini ada tiga hal yang menjadi penggambaran sebuah kurva normal Yang pertama bahwa kurvanya berbentuk lonceng serta memiliki satu puncak yang terletak di tengah distribusi. Ya, itu adalah salah satu gambaran dari sebuah kurva normal. Yang kedua distribusi probabilitas normal, merupakan atau kurva normal itu adalah bersifat simetris simetris artinya adalah bahwa nilai tengahnya itu berada di tengah-tengah sehingga kalau kita ukur ukuran keterpusatan datanya maka rata-rata hitung sama dengan modus sama dengan median Ya. Jadi itu salah satu gambaran sifat dari distribusi normal atau kurva normal. Yang ketiga, kurva normal itu secara halus itu menurun ke bawah ke kedua arah yang perlawanan, ke sisi kiri dan ke sisi tengah. Nah, ini disebut juga dengan bersifat asimptotis. Nah, jadi inilah bentiga karakteristik yang menggambarkan sebuah kurva normal ya, yang menyertai sebuah distribusi probabilitas normal. Kalau kita gambarkan dia secara visual, maka bentuk kurva normal itu adalah kurang lebih seperti ini ya. Nah. Iya. Jadi ini adalah sebuah kurva normal ya. Kalau kita bagi dua, inilah nilai tengahnya. Dimana nilai tengah ini nanti akan sama, ya rata-rata dengan median dan modusnya. Ini ujung kiri dan ujung kanannya. Ya, inilah kira-kira bentuk sebuah kurva normal. Bicara tentang kurva normal, dia memiliki beberapa uh, bentuk, ya. Ya, misalnya kalau kita melihat dia bisa jadi sama rata-rata hitungnya atau rata-ratanya sama tetapi standar deviasinya berbeda atau ukuran penyebarannya berbeda. Misalnya begini. Ya, sebuah kurva normal dengan rata-rata 20, ini merupakan ukuran tahun misalnya. Ya. Maka kalau inilah rata-rata sebuah kurva normal dengan standar deviasi tiga setengah tahun, ya. Maka ada bentuk kurva normal yang lain, misalnya seperti ini dengan standar deviasi yang lebih rendah, ya atau lebih tinggi ya. Nah ini atau dia punya persebaran yang lebih besar dengan standar deviasi lima tahun, tetapi rata-rata hitungnya sama. Atau dengan standar deviasi yang lebih rendah, yaitu 3,5 tahun, dari 3,1 tahun, ya. Itu dia lebih runcing begini. oke okay. Atau bentuk yang lain adalah, punya rata-rata yang berbeda, tetapi punya standar deviasi yang sama. Contoh kurva normal seperti begini. Rata-rata yang pertama adalah 280, standar deviasinya 1,6. Kurva normal yang kedua adalah standar deviasinya sama, tapi rata-ratanya lebih tinggi. Yang ketiga juga rata-rata yang lebih tinggi tetap dengan standar deviasi yang sama 1,6. Nah inilah kira-kira bentuk-bentuk lain dari kurva normal. Keluarga yang ketiga misalnya rata-rata yang berbeda dan standar deviasinya juga berbeda. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini sebuah kurva normal dengan rata-rata 30,1 standar deviasi 2,5 kurva normal yang lain misalnya rata-rata 40,5 standar deviasinya juga berbeda nah ini 51,5 standar deviasinya adalah 2,5 ya, ini beda-beda ya standar deviasinya beda ini bukan 2,5 Ya, jadi standar deviasi ini ya, jauh lebih rendah daripada ini. Ini lebih tinggi daripada ini, ya. Oke. Jadi inilah bentuk-bentuk dari keluarga distribusi probabilitas normal atau kurva normal. Nah, jadi dari penggambaran Itu tadi karena begitu banyak bentuk atau keluarga distribusi normal itu atau ya probabilitas normal itu sehingga ya kurva normal itu kemudian kita coba standarkan dia yaitu disebut dengan distribusi probabilitas normal standar atau standarisasi yaitu sebuah distribusi probabilitas normal yang telah distandarkan seperti apa dia yaitu sebuah Distribusi normal yang distandarkan itu, dia memiliki nilai rata-rata hitung adalah nol. Setelah distandarkan, ya, dengan standar deviasi satu. Jadi, karena rata-ratanya adalah di tengah, kita buatlah nol. Tentu ke kiri dia adalah negatif, dan ke kanan dia positif. Kemudian, ya bahwa sangat penting untuk mengubah atau membakukan ya membuat standarisasinya itu nilai distribusi aktualnya ke dalam bentuk distribusi normal baku dengan menggunakan nilai z ya jadi kita membuat standarisasi dari kurva normal itu atau distribusi probabilitas normal itu dengan menggunakan nilai z Suatu nilai Z itu adalah merupakan jarak dari rata-rata hitung yang dihitung dalam satuan standar deviasi. Nah, nanti gambarannya adalah nilai Z itu dapat dihitung dengan rumus selisih antara nilai-nilai variabel acaknya dengan rata-rata hitungnya. Hasil selisihnya kita bagi dengan standar deviasi. Ya, jadi inilah. Keterangannya bahwa x itu merupakan nilai pengamatan atau variabel caknya, kemudian mu adalah rata-rata distribusi normalnya, dan sigma adalah standar deviasinya. Ya, jadi, setelah kita menentukan nilai z dengan menggunakan rumus z tadi, yaitu z sama dengan hasil bagian utara, selisih x dengan mu bagi dengan standar deviasi, ya maka kita akan memperoleh daerah atau sebuah nilai probabilitas yang terletak dalam sebuah kurva normal yaitu mengacu kepada tabel distribusi normal nah seperti apakah tabel distribusi normalnya kurang lebih seperti ini ya jadi ini kurva normal Anda boleh dapatkan di lampiran beberapa buku statistika ya yaitu tabel Z namanya Silakan nanti diperhatikan ya. atau Anda juga bisa mendownloadnya di internet Nah jadi tabel Z ini terdiri dari beberapa baris ya dan kolom ya jadi ini baris 0,0 0,1 0,2 dan seterusnya inilah kolom 0000001002 dan seterusnya. Nah, dari mana kita mendapatkan ini atau bagaimana cara membacanya? Misalnya kita dapatkan nilai z adalah 1,45. Jadi cara mendapatkan nilai probabilitasnya adalah pertama, kita gunakan dua digit pertama yaitu 1,4. 1,4 ini kita gunakan sebagai perhitungan pada baris keberapa ya jadi 1,4 berarti ada pada baris 1,4 begini lalu supaya dia genap 1,45 tentu ada sisanya adalah 0,05 lagi itu menunjukkan kolomnya berarti kolomnya adalah 0,05 jadi ketika kita hubungkan ini, maka nilai probabilitasnya pada z sama dengan 1,45 adalah 0,4265. Jadi begitulah cara membaca tabel kurva normal ini, ya, atau tabel z umumnya disebut begitu. Kalau sudah paham konsepnya, maka pada sesi berikutnya kita akan berdiskusi bagaimana cara penerapannya. ya, Yaitu menerapkan sebuah distribusi normal yang telah distandardisasi tadi atau yang sudah dibakukan. Nah, cara penerapan ini kita ambil sebuah contoh kasus seperti begini. Upah mingguan para mandor di sebuah industri misalnya di mengikuti sebuah distribusi normal dengan rata-rata adalah 1000 dolar dan standar deviasinya adalah 100. Inilah upah mingguan para mandor. Nah pertanyaannya adalah berapa nilai Z untuk upah seorang mandor yang mendapatkan 1150 dolar per minggu? Ya, berapa nilai z-nya itu yang pertama. Yang kedua adalah berapa nilai z untuk seorang mandor yang mendapatkan upah 875 dolar per minggu. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Maka kita bisa menyelesaikan pertanyaan ini menghitung nilai z-nya ya dengan rumus yaitu tadi z sama dengan mu. Nah, selisih antara x dengan mu bagi dengan sigma. Jadi dari soal tadi diketahui bahwa rata-ratanya adalah 1000. Kemudian ya, standar deviasinya adalah 100. Maka nilai Z untuk x sama dengan 1150, ya tinggal kita masukkan ke dalam formula. Maka dapat kita gunakan atau dapat nilai Z-nya adalah sebesar 1,5 inilah nilai z-nya. Lalu yang kedua adalah berapa nilai z untuk x sama dengan 875 dolar? Ya sama, jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus, ya maka 875 kurang 1.000 bagi dengan 100 sama dengan min 1,25. Nah, jadi tanda positif dan negatif di sini bukan berarti bahwa nilai ini adalah sangat kecil tidak tetapi dia menunjukkan bahwa tanda positif ini berada di sisi kanan dari nilai rata-rata sedangkan negatif ini menunjukkan letaknya berada pada sisi kiri kurva normal Jadi kalau kita kembali pada kurva normal tadi ya kita bagi dua ada sisi kanan dan ada sisi kiri kalau di tengah-tengahnya kita anggap adalah nol, Ya, rata-ratanya maka ya setelah distandarisasi tadi ya maka yang sebelah kanan adalah negatif, e positif dan yang sebelah kirinya adalah bertanda negatif. Nah, jadi begitulah cara menghitung nilai z ya sebagai penerapan ya distribusi uh, normal atau distribusi probabilitas yang terstandarisasi ini. Nah berikutnya adalah ada sebuah aturan empiris yang harus kita pedomani ya aturan empirisnya ya seperti ini gambarannya. Jadi kalau tadi kita dapatkan nilai x ya nilai x itu misalnya di tengah-tengah adalah mu lalu sebelah kanan adalah satu kali standar deviasi dua kali standar deviasi dan seterusnya ya. Kalau kita ubah dia menjadi standar atau menjadi sebuah kurva normal yang terstandarisasi atau nilai z, ya, maka di tengahnya nol, ya, kita anggap dia nol, sebelah kanannya akan positif dan sebelah kirinya akan negatif. Nah, jadi dalam sebuah kurva normal ini yang telah distandarisasi, ya, ketentuannya adalah luasnya adalah di bawah kurva normal ini satu sehingga kalau kita mau mengukur berapa luas mulai dari ya sini ke sini misalnya ya kita bisa ukur itu ya hitung berapa luas ini misalnya luasnya adalah 68% dari total kurva normal ini berarti ini menunjukkan nanti nilai probabilitasnya ya atau misalnya mulai dari min S2 sampai S2 plus ya atau nilai yang distandarkan min 2 sampai positif 2 ya luasnya adalah 95% jadi minus 2 ini bukan berarti bahwa nilai yang sangat kecil tetapi sekali lagi hanya menunjukkan letaknya ada di sebelah kiri ya sehingga kalau kita hitung berapa luas dari, mulai dari min 2 sampai 2 luasnya adalah 95% atau kalau kita disemukan 0,95 ya atau misalnya mulai dari min 3 sampai positif 3 ya. tentu adalah hampir semua dari luas kurva normal ini karena luas kurva normal ini tentu sampai ke sini ya, tak terhingga dia panjangnya berapa oke, jadi itulah aturan empiris dalam penggunaan kurva normal yang telah di standarisasi ini ya atau dapat kecuali kita membacanya seperti ini ya sekitar 68% bidang di bawah kurva normal itu terletak dalam satu standar deviasi dari rata-rata ya atau nilainya adalah mu sama dengan plus negatif ya berarti Positif satu, positif standar deviasi satu kali ya, dan negatif satu standar deviasi dan seterusnya ya. Nah, begitulah cara membaca aturan empirisnya. Agar lebih paham, sekarang kita coba uh, aplikasikan bagaimana cara menghitung luas di bawah kurva normal yang telah distandarisasi tadi ya. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus yaitu adalah sebuah penelitian mengenai upah per jam anggota kru pemeliharaan maskapai ya, menunjukkan bahwa rata-rata upah per jamnya adalah ya upah per jam uh, yang melihara atau ya kru petugasnya itu adalah 20,5 dolar per jam. Dengan standar deviasinya adalah 2,75 dolar kalau kita asumsikan bahwa distribusi upah per jam itu mengikuti distribusi prioritas normal ya, kemudian kita memilih seorang anggota kru secara acak tanpa memilih ya, atau melihatnya ya. tapi kita pilih secara acak ya, jadi kalau rata-rata inilah 20,5 tentu ada yang di atas ini ya. konsep rata-rata kan kita sudah pernah bercerita sebelumnya ada yang di atas ini, ada yang persis sama dengan ini, ada yang di bawah ini. Nah, sekarang kita coba ambil satu orang sampel ya, untuk melihat uh, atau menghitung probabilitas upahnya sekian berapa begitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa probabilitas orang yang kita dapatkan itu mendapatkan upah antara 20,5 sampai dengan 24? dolar per jam. Ya, probabilitas seorang yang kita pilih tadi dari sekian banyak kru ya yang ada begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, probabilitas seorang yang terpilih itu memiliki upah lebih dari 24 per jam, eh, dolar per jam. Ya. Yang ketiga, seseorang yang kita pilih itu memiliki upah per jamnya kurang dari 19 dolar per jam Oke. nah untuk menjawab kasus seperti ini maka kita buat dulu yang pertama yang diketahui dari soal yaitu tadi rata-rata upah per jamnya adalah 20,5 dengan standar deviasi 2,75 lalu pertanyaannya adalah berapa probabilitas seseorang yang terpilih dengan upah berarti variabel ecaknya adalah upahnya antara 20,5 sampai 24 yang pertama yang kedua adalah probabilitas yang terpilih atau seorang itu yang terpilih punya upah lebih dari 24 dolar per jam dan yang ketiga yang terpilih itu punya atau berapa probabilitas yang terpilih itu punya upah kurang dari 19 dolar per jam. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba selesaikan yang pertama dulu, yaitu probabilitas seseorang yang terpilih ya dengan upah antara 20,5 sampai 24 dolar per jam. Nah, cara me menghitungnya adalah ya, kita gunakan kurva normal yang telah distandarisasi tadi. Jadi kalau kita gunakan rata-ratanya tadilah 20,5 ya rata-rata upah kru tadi ya. Kemudian kita butuh dia ya, karena dia kasihnya seorang yang terpilih itu dari upahnya 20,5 sampai 24 berarti dari sini ke sini ya. Berapa luas kurva normal ini. Nah jadi untuk menghitungnya pertama standarisasi dulu dia dalam bentuk nilai Z. Ya, bagaimana cara menghitung nilai Z nya adalah Z sama dengan ya, X kurang mu per standar deviasi ya, jadi setelah kita hitung nilai Z nya adalah ya 1,27 maka 1,27 ini kita kembalikan ke tabel Z nya ada kita buka tabel Z nya Yaitu berarti bahwa ya kita buka tabel Z pada baris 1,2, ya, kolom 0,007. Jadi nilai Z ini kita alihkan ke sini dia, ya. Hmm. Oke, jadi yang setelah kita standarisasi ya, inilah nilai Z-nya. Kalau nilai yang sesungguhnya kan 24, jadi setelah di standarisasi adalah positif 1,27. Oke, jadi yang kita mau itu, itu adalah berapakah luas di bawah kurva normal ini, mulai dari 20,5 sampai 24. Karena pertanyaannya tadi adalah berapakah probabilitas yang terpilih itu memiliki upah ya per jamnya 20,5 sampai 24 dolar per jam. Oke, jadi kalau kita lihat pada tabel Z pada baris 1,2 dan kolom 0,07 kita peroleh sebuah bilangan 0,3980. Ya, berarti bahwa luas dari kurva ini yang kita arsir ini adalah 0,39 0,3980. Nah nilai ini kita jadikan sebagai nilai probabilitasnya. Jadi kalau kita jawab Pertanyaannya adalah berapakah probabilitas yang terambil itu punya upah ya antara 20,5 sampai 24 dolar per jam? Jawabannya adalah probabilitas yang terpilih itu adalah 0,3980. Ya, jadi begitulah cara penerapannya ketika kita menghitung dua skorva normal itu ya. Kemudian kita jadikan sebagai nilai probabilitas. Oke, jadi kalau kita teruskan untuk pertanyaan yang kedua ya, yaitu berapakah probabilitas yang terpilih itu punya upah lebih dari 24 dolar? Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita kembali lagi kepada kurva normal tadi ya yang telah distandardisasi. Ya, Jadi yang kita butuhkan itu adalah Bukan lagi luas ini Tetapi pertanyaannya kan yang punya opal lebih dari 24 Yang lebih dari 24 adalah berarti luas kurva ini Nah berapakah luas kurva dari ini yang kita arsir ini Itu pertanyaannya Ya Oke bagaimana cara menjawabnya Ya kalau tadi ke hasil perhitungan sebelumnya, kebetulan kita sudah hitung ya. Bahwa luas dari kurva normal antara 20,5 sampai 24 adalah 0,3980. ya Maka kita bisa gunakan angka itu untuk menghitung luas ini. Kalau sudah kita hitung, tapi kalau belum kita hitung, maka kita harus hitung terlebih dahulu ini. Luas kurva normal mulai dari 20,5 sampai dengan 24. Jadi kita hitung dulu berapa luas ini. Setelah dapat luas itu, kemudian kita harus berpikir bahwa tadi ya, luas kurva normal itu kan setelah distandarisasi adalah satu, Menunjukkan nilai probabilitas. Nilai probabilitas paling tinggi kan satu. Berarti bahwa luas di bawah kurva normal ini adalah 1, ya. Nah, kalau 1, maka ketika kita bagi 2 ini, sisi kiri, sisi kanan, maka luas mulai dari, ya, ini yang saya beri garis merah ini ke sebelah kanannya adalah tentu 0,5. Tentu ini juga 0,5, luasnya karena kita sudah dapat luas mulai dari 20,5 sampai 24 adalah ya 0,3980 maka tentu luas ini bisa kita hitung yaitu dengan cara 0,5 0,5 itulah luas dari setengah kurva normal nah itu 0,5 kurang dari luas ini ya adalah 0,1020 Berarti bahwa kalau luas ini 0,1 0,2 maka kita jawab pertanyaannya Probabilitas seorang yang terpilih itu punya upah lebih dari 24 dolar per jam Yang lebih dari 24 begini ya dari sini ke sini ya Probabilitas yang terpilih ya adalah punya upah lebih dari 24 dolar per jam sebesar 0,1020 Begitulah cara menghitung nilai probabilitasnya. Kalau sudah paham cara perhitungannya, maka saya berikan latihan kepada Anda. Yaitu yang pertama adalah teruskan hitung nilai probabilitas kru yang terpilih tadi memiliki upah kurang dari sebebas dolar per jam. Yaitu menjawab pertanyaan Ketiga. Dari kasus yang kita selesaikan Barusan Nah itu yang pertama Yang kedua adalah Ini kasusnya Seperti kasus yang sebelumnya kita Ketika kita belajar menghitung nilai Z Yaitu Upah mingguan seorang mandor di Sebuah, sebuah ya, Para mandor sebuah industri ya, Mengikuti distribusi normal Dengan rata-rata upah mereka adalah 1000 dolar per minggu dan standar deviasinya adalah 100 dolar per minggu. Apabila seorang mandor dipilih seracak, maka berapa probabilitas yang terpilih itu adalah seorang mandor dengan pendapatan 1.150 dolar sampai 1.300 dolar per minggu?